Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat bersama jadi postingan Bunda Lesti kejaran 4 jam yang lalu Posingan Bunda Lesti membuat warga Konoha menangis dan pastinya ini memang bikin mewek banget ya. Ini kejutan Ini surprise banget dari Bunda Lesti dan BBL Akan tayang di channel Youtube Leslar Entertainment Bismillah doakan yang terbaik ya Untuk Leslar Family Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia Dan rumah tangga selalu rukun Amin Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti Kejora I love you Fatih Tunggu di Leslar Entertainment Ini kejutan yang sangat luar biasa Dan pasti yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Konoha Kak Sandy seri aja memberikan komentar love Untuk postingan Bunda Lesti Kejar ini Masya Allah banget bersahabat Bismillah Doakan yang terbaik ya untuk Leslar Family Ini bikin mewek banget kita selalu menunggu kejutan selalu menunggu kabar baik dari idola kesayangan kita. Kita lihat juga persahabatnya ada komentar dari Kak Mary di situ mengatakan, 'I love you juga, Fatih.' Aduh, Masya Allah, begitu banyak yang sayang kepada Baby L hingga komentar dari para fans juga ini banyak banget. Persahabat Diantar dari dunia Leslor mengatakan, 'Masya Allah, baru cuplikan gini aja udah bikin terharu.' Welcome back, lestari tertaiyaman. Rizky Bilar, lesti kecorak ini yang selalu membuat kita bahagia dengan kejutan yang disuguhkan oleh Lesti Rizky Bilar. Ini masya Allah banget. Dan untuk berikutnya juga, persahabat kita lihat di sini ada cidukan Papa B lagi karaoke nih, brosabet ya yang belum mampir ke channel YouTube-nya Prestige langsung aja karena tentunya kebahagiaan pun kita dapatkan ini momen saat Leslar karaoke bareng dengan Rudy Salim suara Pak Babi enak banget di persahabatnya menyanyikan lagu Mirasantika lagu dangdut aduh banget di persahabat ya aduh hai apalagi tentunya ditemani oleh istri tercinta yang juga di Padangdut ini yang selalu membuat kita pasti bahagia dan kita lihat juga persahabat tentunya di kolom komentar begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun Lestari Ayu 273 mengatakan pertengahan Maret ada persembahan dari Lesti Kejora Masya Allah semoga diberi kelancaran Amin ini Masya Allah banyak persahabat ya dan kita lihat juga Teranggapan dari Ida Kurniati 9 Sepanjang nonton senyum-senyum sendiri tuh Bahagia sekali warga Konoha Ketika melihat idola kesayangan kita Dan pastinya yang paling ditunggu adalah Leslar Entertainment Mudah-mudahan bangkit kembali Dengan semangat dan wajah yang baru Kita yakin bahwa idola kesayangan kita Akan terus bersinar Sampai kapanpun dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada ciduk Bunda Lesti Kejora lagi syuting iklan MS Glow nih persahabatan. Ya, aduh, Masya Allah semangat terus untuk Bunda L Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu lancar untuk Bunda Lesti. Mudah-mudahan berkah, barokah, dan kita lihat juga persahabat Berikutnya kita lihat di sini ada outfitnya Abang Fati. Ini diunggahan budalast ini persahabat ya untuk baju yang dipakai oleh MBL, Ini harganya mencapai satu juta empat rupiah. Dan untuk tentunya peralatan makan, dimulai ya dari mangkuk, ini harganya Rp145.000. Dan tentunya untuk sendok dan garpu satu pasangnya, itu Rp120.000. Insya Allah, berkah barokah terus ya. Untuk idola kesayangan, mudah-mudahan rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya. Amin. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana.